selamat datang di ruang belajar Asripedia buat kalian yang baru bergabung di channel ini perkenalkan dengan saya Kak Asri Fatun Agustini saya adalah seorang pengajar matematika di ruang guru pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan uji kompetensi 4 pada buku matematika kelas 7 MGMP Bantul Yogyakarta yuk ikuti terus pembelajarannya dan simak sampai habis Supaya kalian mendapatkan pembahasan yang lengkap, langsung saja mulai dari nomor satu. Diberikan kalimat-kalimat berikut: jumlah dua bilangan ganjil selalu merupakan bilangan genap. Nah, di sini bilangan ganjil itu kita bisa mendefinisikan, misalnya, satu atau bisa juga bilangan ganjil itu tiga atau lima. Nah, sehingga jelas ya, yang namanya bilangan ganjil itu merupakan bilangan yang tidak habis dibagi dua. Apabila dijumlah, ya, contoh satu ditambah tiga, itu hasilnya 4. Contoh bilangan ganjil yang lain tiga ditambah dengan 5, hasilnya delapan. Nah, sehingga setiap penjumlahan bilangan ganjil hasilnya selalu bilangan genap. Berarti nomor satu ini merupakan kalimat tertutup, gitu ya, karena sudah bisa diperoleh jawabannya dengan jelas, benar, atau salahnya. Kemudian, kalimat yang kedua, jika m dan n bilangan prima, bilangan prima itu adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Bilangan prima itu dimulai dari dua, kemudian tiga. Lima, tujuh, itu ya, sebelas. Maka, M kali N merupakan bilangan ganjil. Contoh, misal M-nya itu kita misalkan dua, kemudian N-nya kita misalkan tiga. Dua dikali dengan tiga, yaitu enam. Enam ini bilangan genap, gitu ya. Berarti, Nomor 2 ini merupakan sebuah kalimat tertutup tetapi yang memiliki nilai salah gitu. Kemudian yang kalimat ketiga. X bilangan kelipatan 3 kurang dari 20. X bilangan cacah. Nah ini X ini merupakan sebuah variabel. Di sini kita belum bisa mendefinisikannya secara jelas ya. Sehingga yang nomor 3 ini bukan merupakan kalimat tertutup, sehingga merupakan kalimat terbuka ya. Kemudian yang kalimat keempat, M kali M kali M kali M kali M, kali M sama dengan 125. Di sini M-nya kita belum tahu berapa angkanya. Bisa aja M-nya ini satu atau bisa juga M-nya ini merupakan suatu angka. 100 atau 125 karena M-nya ini belum diketahui secara jelas sehingga M-nya ini merupakan sebuah variabel gitu ya sehingga untuk kalimat keempat ini juga bukan merupakan kalimat tertutup sehingga ini merupakan kalimat terbuka sehingga yang merupakan kalimat terbuka adalah 3 dan 4 gitu ya teman-teman jadi jawabannya yang D Lanjut ke nomor 2, X adalah bilangan yang habis dibagi 8. Agar kalimat tersebut menjadi pernyataan benar, nilai X adalah... Nah, angka berapa yang apabila dibagi dengan 8, maka hasilnya adalah bilangan bulat. Itulah yang dimaksud dengan pernyataan uh, habis dibagi. gitu ya Sehingga, agar kalimat tersebut menjadi pernyataan yang benar, angka yang habis dibagi 8 adalah... 296 296 apabila dibagi 8 hasilnya adalah 37 37 merupakan bilangan bulat sehingga jawabannya adalah yang B lanjut ke nomor 3 penyelesaian dari 4x dikurang 9 sama dengan 51 x bilangan real adalah jadi langkah pertama kita akan menghilangkan konstantanya terlebih dahulu nah di disini konstantanya adalah negatif 9, kita mau menghilangkan min 9, caranya dengan menjumlahkan kedua ruas dengan inverse dari min 9 inverse dari min 9 itu adalah 9 atau plus 9, sehingga kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse-nya ya 4x dikurangi 9, ditambah 9 sama dengan 51 ditambah dengan 9, 4x dikurangi 9, tambah 9 diperoleh 4X saja, 51 tambah 9, yaitu 60. Nah, sekarang kita mau memperoleh nilai X saja, sehingga kedua ruas kita bagi dengan koefisien dari X. Koefisien dari X itu adalah 4. Kedua ruas kita bagi dengan 4, sehingga 4X dibagi dengan 4, yaitu diperoleh X, 60 dibagi 4, yaitu 15. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah yaitu yang D, 15 ya. Lanjut ke nomor 4, penyelesaian dari 2X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 7. Nah, langkah pertama, kita uh, satukan terlebih dahulu yang variabelnya X, gitu ya teman-teman ya. Sehingga, supaya lebih mudah, kita akan menjumlahkan kedua ruas dengan invers dari 2x. invers dari 2x itu adalah min 2x gitu. Jadi, kedua ruas kita jumlahkan dengan min 2x. Sehingga diperoleh 2x dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 3x ditambah 7 dikurangi 2x. 2x dikurangi 2x yaitu 0. Sehingga diperoleh. Min 3 sama dengan 3x dikurang 2x, yaitu x plus 7. Nah, sekarang kita mau menghilangkan konstanta ini ya, plus 7. Caranya menjumlahkan kedua ruas dengan inverse dari 7. Berarti inverse dari 7 itu adalah min 7, sehingga min 3, min 7 sama dengan x gitu ya. Nah, supaya lebih mudah, x-nya kita pindah ke ruas kiri, dan bilangan min 3, min 7 kita pindah ruas ke kanan sehingga min 3, min 7 adalah min 10 sehingga nilai X yang memungkinkan adalah min 10 nah, tapi disini tidak ada jawabannya ya teman-teman ya Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang diagonal 5x 2 cm dan 6x-1 cm. Panjang diagonal taman tersebut adalah. Nah, teman-teman tahu ya persegi panjang itu memiliki diagonal yang sama panjang. Nah, ini misal diagonal pertama. Kemudian yang ini kakak misalkan merupakan diagonal kedua. Sehingga. Panjang diagonal satu itu sama dengan panjang diagonal 2. Misal, panjang diagonal yang pertama adalah 5x ditambah 2. Kemudian panjang diagonal kedua adalah 6x dikurangi 1. Nah, di sini pertama kita jumlahkan dulu kedua ruas dengan invers dari 5x. Invers dari 5x itu adalah min 5x, sehingga diperoleh 5x dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 6x dikurangi 5x dikurangi 1 5x dikurangi 5x itu 0 sehingga diperoleh 2 sama dengan 6x dikurangi 5x itu x-1 nah kita mau menghilangkan min 1 ini teman-teman gimana caranya min 1 supaya jadi 0 jadi kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari min 1 kedua ruas kita jumlahkan dengan 1 ya 2 ditambah satu sama dengan X, dikurangi satu ditambah dengan 1. 2 tambah 1 itu 3, X diperoleh nilainya sama dengan 3. Jadi, panjang diagonalnya kita bisa menggunakan diagonal satu atau diagonal 2. Di sini kakak mencoba menggunakan diagonal satu yaitu 5X ditambah 2. Nah, nilai X-nya itu sama dengan 3, teman-teman. Jadi, setiap X kita substitusi atau kita ganti dengan angka 3. 5 dikali 3 ditambah dengan 2. 5 dikali 3, yaitu 15 ditambah dengan 2, yaitu 17. Sehingga jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 6. Panjang sisi berdekatan sebuah persegi adalah 2X tambah 7 cm dan 5X dikurang 8 cm. Luas persegi tersebut adalah, nah, misal ada sebuah persegi, di sini memiliki panjang sisi yang berdekatan, misalnya yang sisi atas 2x tambah 7, kemudian sisi yang lainnya adalah 5x dikurangi 8. Nah, dalam persegi itu setiap sisinya memiliki panjang yang sama, sehingga dapat kita tuliskan. 2x ditambah 7 itu panjangnya sama dengan 5x dikurangi 8. Kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 2x. Inverse dari 2x itu adalah min 2x gitu ya teman-teman. Sehingga diperoleh 2x dikurangi 2x ditambah 7 sama dengan 5x dikurangi 2x min 8. 2x dikurangi 2x itu 0 sehingga 7 sama dengan 5 dikurangi 2 yaitu 3x min 8 nah kita mau menghilangkan nilai min 8 caranya kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari min 8 kebalikan dari min 8 itu adalah 8 7 ditambah 8 sama dengan 3x dikurangi 8 ditambah dengan 8 7 tambah 8 yaitu 15 sehingga diperoleh nilai 3x sama dengan 15 nah Gimana caranya supaya tersisa X saja? Berarti, kedua ruas harus kita bagi dengan tiga ya, teman-teman. Nah, kedua ruas kita bagi dengan tiga Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 15 dibagi tiga yaitu 5. Jadi, luas dari persegi nanti adalah sisi kali sisi. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu berapa panjang setiap sisinya, teman-teman. Nah, setiap X-nya kita ganti dengan 5. 2X dikali 2X ditambah 7, berarti 2 dikali 5 ditambah 7. 2 kali 5, 10, 10 tambah 7, yaitu 17. Nah, kemudian sisi yang lain, teman-teman. 5 dikali dengan 5, dikurangi dengan 8. 5 kali 5, 25, dikurangi 8, yaitu 17. Tinggal luasnya, 17 dikali dengan 17. Nah, yuk coba dibantu dihitung ya. 17 kali 17 itu hasilnya berapa sih? Yaitu 289 gitu ya, teman-teman. Nah, karena di sini cm, berarti 289 cm2. Satuan untuk luas bangun datar itu selalu memiliki satuannya dipangkatkan 2 sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 7. Penyelesaian dari 2/3 2x 3, tambah 3 sama dengan 6. x bilangan bulat adalah. Nah, caranya Di sini kita lihat terlebih dahulu. Ada 2/3. Nah, di sini kita bisa menggunakan kali silang ya, teman-teman. Berarti, 3 nanti kita kalikan dengan 6, itu Kemudian, 2 nanti kita kalikan dengan 2x, dan 2 kita kalikan dengan 3, sehingga diperoleh. 2 dikali 2x ditambah dengan 3, nilainya sama dengan 3 dikali dengan 6. Nah, cara mengalikannya bagaimana? 2 dikali 2x yaitu 4x 2 dikali 3 yaitu plus 6 sama dengan 3 kali 6 yaitu 18 nah sekarang kita mau menghilangkan 6 berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 6 yaitu min 6 sehingga diperoleh 4x sama dengan 18 dikurangi 6 4x sama dengan 12 sehingga nilai x sama dengan 12 dibagi 4, yaitu 3. Sehingga X bilangan bulat adalah 3, yaitu yang A. Lanjut ke nomor 8, diketahui persamaan 1 per 3 X tambah 2 1 per 2 sama dengan 1 4 X tambah 2. Nah, apabila berbentuk pecahan seperti ini, teman-teman caranya kita cari KPK dari 3, 2, dan 4. Angka berapa yang merupakan KPK dari 3, 2, dan 4? Yaitu 12 ya teman-teman. Sehingga kedua ruas kita kali dengan KPK-nya, kita kali dengan 12. Sehingga di sini kakak tuliskan ulang 1 per 3x ditambah 2, 1 per 2 sama dengan 1 per 4x ditambah dengan 2. Kedua ruas kita kali dengan 12. 1 per 3 dikali dengan 12, yaitu diperoleh 4X. Nah, yang ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, teman-teman. 2 dikali 2 itu 4, 4 tambah 1 itu 5 per 2. 5 per 2 dikali dengan 12, yaitu 30. Kemudian 12 dibagi 4, yaitu 3X ditambah 12 kali 2, yaitu 24 nah sekarang trik mudahnya 3x ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri ya teman-teman sehingga diperoleh 4x dikurangi 3x sama dengan nah yang 30 ini trik mudahnya kita pindah ruas ke sebelah kanan sehingga diperoleh 24 nah setiap pindah ruas itu tandanya selalu berkebalikan 30 kebalikannya adalah min 30 sehingga diperoleh X sama dengan min 6 gitu ya. Jadi nilai X dikurangi 9 adalah min 6 min 9 yaitu min 15. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke nomor 9. Penyelesaian dari setengah P dikurangi 3 ditambah 2 per 3. 3P tambah 6 sama dengan 15. Nah sama seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi kedua ruas kita kali dengan... KPK dari 2 dan 3 KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6 nah sehingga setengah P dikurangi 3 ditambah 2 per 3 3P ditambah 6 sama dengan 15 kedua ruas kita kali dengan 6 setengah dikali dengan 6 yaitu 3 sehingga dapat kita tulis 3P dikurangi 3 ditambah 2 per 3 kali 6, 6 bagi 3 itu 2, 2 kali 2 itu 4. 4, 3P tambah 6, 15 kali 6, yaitu 90 gitu ya teman-teman. Nah sekarang kita, yaitu, sekarang kita kalikan terlebih dahulu, 3 kali P, yaitu 3P, 3 dikali min 3, yaitu min 9, ditambah 12P, ditambah, 24 sama dengan 90. 12 tambah 3P yaitu 15P. 24 dikurangi 9 yaitu plus 15 sama dengan 90. Baiklah, kakak lanjut di sampingnya. 15P plus 15 sama dengan 90. Nah, teman-teman, sekarang kedua ruas yaitu ruas kiri dan kanan sama-sama. Kita bagi dengan 15 dulu ya, supaya bilangannya lebih sederhana. 15 dibagi 15 yaitu P, 15 dibagi 15 itu 1, 90 dibagi 15 yaitu 6. Sehingga P sama dengan 6 dikurangi 1, yaitu 5. Jadi P bilangan bulat adalah yang A, 5 ya. Lanjut ke nomor 10, dua bilangan cacah berurutan adalah 77. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, nah kita misalkan bilangan cacah tersebut adalah a dan b, jumlahnya adalah 77. Nah bilangan cacah itu memiliki selisih satu ya teman-teman, sehingga kakak misalkan b itu adalah a ditambah satu, nilainya sama dengan. 77A ditambah A itu 2A ditambah 1 sama dengan 77. Sehingga 2A sama dengan 77 dikurangi 1. 2A sama dengan 76. Sehingga A sama dengan 76 dibagi 2. Yaitu nilai A sama dengan 38. Itu ya. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, misal, a -nya adalah 38, maka B-nya adalah 39. Nah, sekarang coba kita kalikan, teman-teman. 38 dikali dengan 39, yaitu 1482. Nah, sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 11, keliling suatu persegi panjang adalah 90, nah kita ilustrasikan terlebih dahulu persegi panjang itu misalnya seperti ini, jika panjangnya 5 cm lebihnya dari lebarnya, Misal ini lebar, panjangnya itu lebar ditambah 5 gitu ya, Kelilingnya, keliling dari persegi panjang itu rumusnya apa sih teman-teman? Yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. Memiliki kelilingnya 90, sehingga kita ganti dua dalam kurung P tambah L. Nah, kemudian kedua ruas kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan dua ya teman-teman. Sehingga 90 dibagi dua yaitu 45 2 dibagi 2 itu 145 45 sama dengan P tambah L, itu Nah, L-nya kita peroleh lebar, kemudian panjangnya kita ganti dengan L tambah 5. 45 sama dengan L tambah 5 ditambah dengan L. 45 sama dengan L tambah L, yaitu 2L ditambah 5. Baiklah, kakak lanjutkan di sini ya, supaya lebih mudah kedua ruas Nah, sehingga kita peroleh 45 sama dengan L tambah L itu adalah 2L ditambah dengan 5. Nah, supaya lebih mudah, kita pindahkan ruas ya, 2L plus 5-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, 2L tambah 5 sama dengan 45. Kemudian sekarang kita mau mencari nilai 2L dulu teman-teman, berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan invers dari 5, yaitu min 5 kedua ruas kita kurangkan dengan 5 ya 2L sama dengan 45 dikurangi 5 sehingga 2L sama dengan 40 L sama dengan 40 per 2 yaitu 20 sehingga kita peroleh panjangnya adalah L tambah 5 L nya kita ganti dengan 20 20 ditambah 5 yaitu 25 sehingga jawabannya yang B lanjut ke nomor 12 himpunan penyelesaian dari P tambah 6 lebih dari 13 nah caranya kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari konstantanya ya teman-teman kita mau menghilangkan plus 6, berarti kedua ruas kita jumlahkan dengan inverse dari 6, yaitu min 6, lebih dari 13 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 itu 0, sehingga tinggal P, P lebih dari 13 dikurangi 6, yaitu 7. P lebih dari 7, teman-teman. Angka berapa yang lebih dari 7, yaitu diperoleh, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya gitu ya, jadi titik 3 itu artinya dan seterusnya, sehingga jawabannya yaitu yang B. Lanjut ke nomor 13, himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 5 kurang dari sama dengan 19 dikurangi 5x. Nah, trik mudahnya ya teman-teman, kalau kons nah konsepnya nanti kedua ruas kita jumlahkan atau kurangkan atau bahkan kalikan dengan bilangan yang sama. Tetapi di sini kakak akan memberikan trik mudahnya, ya, caranya dengan sistem pindah ruas. Min 5x kita coba pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga diperoleh. Kalau pindah ruas itu tandanya jadi berkebalikan ya. Di sini min 5x, jadinya nanti plus 5x. Kemudian yang 5, ini kita pindah ruas ke ruas kanan. Sehingga diperoleh 19 dikurangi 5. 2x tambah 5x, yaitu 7x kurang dari sama dengan 14. Sehingga x kurang dari sama dengan 14 dibagi 7. Sehingga x kurang dari sama dengan 2, nah angka berapa nih teman-teman yang kurang dari sama dengan 2 yaitu dimulai dari kalau ada kata-kata sama dengannya berarti duanya ini ikut ya sehingga 2 kemudian 1 0, min 1 dan seterusnya sehingga jawabannya yaitu yang C teman-teman lanjut ke nomor 14 penyelesaian dari 8X tambah 2, lebih dari 2X ditambah. Lanjut ke nomor 14, penyelesaian dari 8X tambah 2, lebih dari 3X ditambah 3. Nah, trik mudahnya, 3X-nya nanti kita pindah ruas ke kiri, kemudian plus 2-nya kita pindah ruas ke kanan. Setiap memindahkan ruas itu tandanya jadi berkebalikan, sehingga diperoleh. 8x dikurangi 3x lebih dari 3 dikurangi 2. 8 dikurangi 3 yaitu 5x lebih dari 1. Sehingga x lebih dari 1 per 5. Jadi jawabannya yaitu yang C. Lanjut ke nomor 15. Penyelesaian dari 4 dikali 2 dikurangi x kurang dari x tambah 5. Nah. Trik mudahnya, nah caranya 4 kita kalikan 2 terlebih dahulu, jadi kita keluarkan dari kurungnya, kemudian 4 kita kali juga dengan min x. 4 kali 2 yaitu 8, dikurangi 4x, kurang dari x, ditambah 5. Nah, trik mudahnya, kita pindahkan x-nya ini ke ruas kiri ya teman-teman, sehingga diperoleh. Min 4x dikurangi x Kurang dari 5 dikurangi 8 Hutang 4 kemudian hutang lagi 1 Berarti hutangnya jadi hutang 5 Sehingga min 4 min 1 Yaitu min 5x kurang dari 5 dikurangi 8 Yaitu min 3 Sehingga x kurang dari min 3 per -5 sehingga x kurang dari 3/5 Itu ya Khusus untuk pertidaksamaan ya teman-teman, apabila di sini sama-sama negatif, maka keseluruhan antara ruas kiri dan ruas kanan harus kita kali juga dengan min 1. Tujuannya supaya menjadi positif. Nah, kita mulai min 5x dikali dengan min 1, yaitu 5x kurang dari apabila dikali dengan min 1, maka menjadi lebih dari. Min 3 dikali min 1, yaitu 3, sehingga diperoleh X lebih dari 3 per 5, sehingga jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 16, sama seperti tadi ya, kita kalikan dulu 5 dengan X diperoleh, 5 X, 5 dikali min 6, yaitu min 30 kurang dari sama dengan 2 dikali 3 X, yaitu 6X, 2 dikali 1, yaitu plus 2. Nah, di sini teman-teman, 6X kita pindah ruas dulu ke ruas kiri ya. 5X dikurangi 6X, kurang dari sama dengan 2 ditambah 30. 5 dikurangi 6, yaitu min X, kurang dari sama dengan 32. Nah, di sini kita mau menghilangkan uh, tanda negatifnya sehingga kedua ruas kita kalikan dengan min 1 sehingga diperoleh X nah kurang dari sama dengan dikali dengan min 1 jadinya lebih dari sama dengan min 32 sehingga jawabannya yaitu yang B gitu ya teman-teman lanjut ke nomor 17 Nah, di sini, supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan cara kali silang, teman-teman. Jadi, untuk ruas yang ini, nanti kita kali dengan tiga, Iya dikalikan dengan 3. Kemudian, untuk ruas yang sebelah kanan, nanti kita kalikan dengan dua Sehingga diperoleh. Berapapun dikali dengan 1, hasilnya tetap bilangan itu ya, sehingga langsung saja 3 dikali X tambah 1 lebih dari sama dengan 2 dikali dengan 2 dalam kurung 3X ditambah 6. Nah, 2 itu dari sini teman-teman, sehingga sekarang coba kita kalikan 3 kali X yaitu 3X ditambah 3 lebih dari sama dengan 2 kali 2 itu 4, 4 kali 3 itu 12x, 4 kali 6 yaitu plus 24. Nah, sekarang kita coba pindahkan ke satu ruas yang sama. Untuk yang variabelnya x, 3x dikurangi 12x lebih dari sama dengan 24 dikurangi 3. Nah, sehingga diperoleh 3x dikurangi 12x, yaitu min 9x lebih dari sama dengan 21. Kedua ruas kita kali dengan min 1, sehingga diperoleh 9x kurang dari sama dengan min 21. X kurang dari sama dengan min 21 per 9. Bisa kita sederhanakan menjadi kedua uh, Bilangan, yaitu pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan 3 21 dibagi 3 yaitu 7, 9 dibagi 3 yaitu 3, sehingga X kurang dari sama dengan min 7 per 3 jadi jawabannya yang A lanjut ke nomor 18 penyelesaian dari X dikurangi 3 per 3 dikurangi 2X dikurangi 3 per 2 kurang dari sama dengan min 3 per 2 Nah langkah pertama kita mau menghilangkan penyebutnya terlebih dahulu ya teman-teman Supaya bentuknya nggak jadi pecahan Berarti kita kalikan kedua ruas ini nanti dengan Angka berapa yang bisa dibagi oleh tiga sekaligus bisa juga dibagi oleh dua Yaitu 6 ya Sehingga KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6 Berarti nanti kedua ruas kita kali dengan 6 Yuk coba kita cek X dikurangi 3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 X dikurangi 3 per 3 dikali 6 Yaitu uh, Kakak tulis di sini saja ya Yaitu 2 dalam kurung X dikurangi 3 Kemudian 6 dibagi 2 yaitu 3 Berarti kita tulis min 3 dalam kurung 2X dikurangi 3 kurang dari sama dengan 6 dibagi 2 yaitu 3 3 kali 3 itu 9 sehingga diperoleh min 9 sekarang cara menyelesaikannya bagaimana 2 dikali X yaitu 2X 2 dikali dengan min 3 yaitu min 6 min 3 dikali 2X itu min 6X min 3 dikali dengan min 3 yaitu plus 9 kurang dari sama dengan min 9 nah yang variabelnya sama kita jumlahkan terlebih dahulu ya 2x dikurang 6x yaitu min 4x kemudian min 6 plus 9 yaitu plus 3 kurang dari sama dengan min 9 Nah kita mau menghilangkan plus 3nya ini teman-teman kita mau menghilangkan konstantanya plus 3 berarti kedua ruas kita kurangi dengan 3 sehingga diperoleh min 4x kurang dari sama dengan min 9 ini dikurangi dengan 3 ya sehingga min 4X kurang dari sama dengan min 12 nah, supaya hasilnya positif, kedua ruas kita kali dengan min 1 min 4 dikali dengan min 1, yaitu 4X, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan 12 sehingga X lebih dari sama dengan 12 per 4 yaitu X lebih dari sama dengan 3 gitu ya teman-teman sekarang selanjutnya ke nomor 19 panjang sisi-sisi sebuah segitiga adalah A 11 cm B 3 X dikurangi 2 cm dan C 15 cm jika berlaku 2 B dikurangi C itu lebih dari a maka x yang diperbolehkan adalah nah di sini berlaku 2b kurang c lebih dari a a kita ganti dengan 11 C-nya kita ganti dengan 15 dan B-nya kita ganti dengan 3X dikurangi 2 sehingga diperoleh. 2 dalam kurung, 3X dikurangi 2, dikurangi 15 lebih dari 11. 2 dikali 3X yaitu 6X, 2 dikali min 2 yaitu min 4, min 15 lebih dari 11. Sehingga 6X min 19 lebih dari 11. 6X lebih dari, nah kita mau menghilangkan min 19. Berarti kedua ruas kita jumlah dengan 19 ya. 11 ditambah 19. 6X lebih dari 30. Nah kakak lanjut di sampingnya. supaya tinggal X aja berarti kedua ruas kita bagi dengan 6 ya sehingga X lebih dari 5 sehingga jawaban yang tepat yaitu yang CX lebih dari 5 kita lanjut ke nomor 20 sebuah persegi panjang berukuran panjang 2X-1cm dan lebarnya 9 cm jika luas persegi panjang tersebut kurang dari 117 cm2 maka nilai x adalah jadi pertama kita ilustrasikan terlebih dahulu nah, misal sebuah persegi panjang dengan panjangnya itu adalah 2x-1 dan lebarnya 9 cm nah diketahui luas persegi panjang tersebut kurang dari 117 berarti luas kurang dari 117 gitu ya. Nah, ini kita peroleh pertidaksamaan yang pertama. Kemudian di sini panjangnya 2x 1. Panjang itu tidak boleh bernilai negatif sehingga kita memiliki prasyarat panjangnya itu harus lebih dari 0 gitu ya. Supaya nilainya selalu positif. Ini pertidaksamaan yang kedua. Coba kita selesaikan mulai dari pertidaksamaan yang pertama terlebih dahulu. Luas kurang dari 117. Untuk mencari luas itu caranya panjang kali lebar itu nilainya harus kurang dari 117. Panjangnya adalah 2x-1 lebarnya adalah 9. Kurang dari 117. Nah, 9 dikali 2 X yaitu 18 X min 1 kali 9 min 9 kurang dari 117. Kedua ruas kita jumlahkan dengan invers dari min 9. kebalikan dari min 9 itu plus 9. Sehingga kita peroleh 18 X kurang dari 117 ditambah dengan 9 gitu ya. 18 X kurang dari... 126 nah kakak lanjutkan di sampingnya kita mau mencari nilai x nya saja berarti kedua ruas kita bagi dengan koefisien dari x yaitu kita bagi dengan 18 18 x dibagi 18 yaitu x kurang dari 126 dibagi 18 yaitu 7. sehingga untuk pertidaksamaan yang pertama kita peroleh x-nya itu kurang dari 7 gitu ya selanjutnya kita menyelesaikan pertidaksamaan yang kedua nah untuk pertidaksamaan yang kedua panjangnya itu harus lebih dari nol panjangnya adalah 2x-1 lebih dari nol. Sehingga kedua ruas kita jumlah dengan invers dari min 1 Diperoleh 2x lebih dari 0 ditambah satu Yaitu satu sehingga x lebih dari 1 per 2 Nah sehingga nilai x bisa kita tuliskan juga dengan Himpunan penyelesaiannya adalah X itu harus lebih dari setengah Atau X kurang dari 7. Nah, ini dapat kita tuliskan menjadi setengah kurang dari X kurang dari 7. Nah, maksudnya apabila X-nya di tengah seperti ini berarti X lebih dari setengah dan X kurang dari 7. Sehingga jawabannya yaitu yang C. Gitu ya. Baiklah teman-teman, demikian pembahasan soal uji kompetensi 4 kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan juga subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya!